Kucing Ashera adalah salah satu jenis kucing ras yang relatif baru dan dianggap sebagai salah satu kucing ras yang paling langka dan mahal di dunia. Kucing ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Lifestyle Pets, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Los Angeles, Amerika Serikat. Kucing Ashera adalah hasil persilangan antara tiga spesies kucing yaitu kucing serval Afrika, kucing bengal dan kucing domestik. Kucing Ashera memiliki tubuh yang besar, ramping dan anggun. Mereka memiliki warna bulu yang indah dan eksotis, dengan bercak-bercak hitam yang kontras pada latar belakang putih atau krem. Selain itu, mereka memiliki kepala besar, mata besar dan berwarna hijau, serta telinga yang panjang dan berujung runcing. Kucing Ashera juga dikenal sebagai kucing yang sangat aktif, cerdas dan ramah terhadap manusia, sehingga mereka sering dijadikan sebagai hewan peliharaan yang menarik dan unik.